Bunda Lesti ini ternyata bareng dengan Kak Marjin dan Baby Guzel serta ada Kak Sania juga ini Masya Allah banget persahabatnya Cidukan yang sangat benar-benar membahagiakan sekali ya tiba-tiba ada momen Abang El bareng Baby Guzel only pun diunggah kembali oleh akun Stabr.ting and Leslar di kalimat caption pun persahabatnya dibikin salpok banget nih Gua tau kalian mau komen apa kita semua tahu kan mereka mah punya pintu Doraemon wow insya banget ya tentunya warga Kona pastinya bertanya-tanya ini kapan dan dimana pastinya kalian juga sudah tahu banget ya Leslar punya pintu Doraemon kita lihat bersama di kalimat komentar banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan salah satunya dari akun Diana Anggera ini 7 aduh saat-saat kayak gini gua berasa jadi detektif yang kayak di film-film gitu aduh Masya Allah banget ya warga Kona emang the best berikutnya kita lihat juga bersabat ya ini ada kabar yang sangat spesial untuk warga Konoha Sudah ditayangkan di channel Youtube Kak Fadi Iskandar Ini podcast obrolan santai dengan Rizky Bilar Yang menunggu podcastnya Sudah di-up persahabat di channel Youtube Kak Fadi Iskandar Dari judul aja sudah bikin penasaran nih Rizky Bilar Dunia akhirat gue ya Lesti Wow Ini keren banget persahabatnya Dan selalu bikin bangga Masya Allah Obrolan ini membuat kita semuanya terharu Karena di obrolan ini, Rizky Bilar Ini benar-benar sangat bangga dengan Leslar Lovers Ini keren banget loh sahabat, Masya Allah mudah ya kita semua semakin kompak Untuk mendukung, mensupport idola kesayangan kita Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh akun mr.mrs.mrb underscore mengatakan ini wajib nonton sih, sumpah terharu banget. Dan terima kasih Rizky Bilar, sudah sangat-sangat bangga dan sayang dengan Lesa Lovers. Insya Allah kami akan selalu ada untuk mendukung kalian. Amin, insya Allah banget ya. Kita juga terharu nih menyaksikan podcastnya Kak Fadi dengan Papa Bilar. Kemudian juga persahabat ya masih momen di podcastnya Kak Fadi Iskandar. Selain momen serius, kita juga mendapatkan momen yang selalu bikin kita ketawa bahagia ya, ya Ada aja kelakuan dari seorang Rizky Bilar Tiba-tiba persahabatnya Rizky Bilar dan Kak Fadi Iskandar ini ngobrolin soal rakor Masya Allah banget ya Pak Emang selalu ada aja persahabat, ya momen yang selalu bikin kita ketawa ngakak Hingga komentar pun banyak sekali diberikan Di antaranya dari akun Fazira Alia mengatakan Lu tau nggak lar, drakor bagi aku lewat kalau dibanding sama leslar Aduh, Masya Allah banget ya Kita lihat juga ya dari akun step87miki mengatakan di kalimat komentar Parah podcastnya bagus banget Seperti beli kue karipap full isi daging Enak nggak tuh, Aduh, Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga tanggapan lain dari hanunah22 mengatakan Haha, ha, udah mau tutup, baru ngomongin rakor, tahu-tahu harus closing. Katanya tuh, inilah kerennya Rizky Bilar yang ada aja, tentunya kelakuan yang selalu bikin kita ketawa bahagia, Masya Allah. Kemudian juga persahabat ya, malam hari ini, full vitamin sudah kita dapatkan di opening. Acara Dangdut Akademi 5 Indosiar Masya Allah opening aja bersahabat ya Sudah dibikin tentunya bahagia nih oleh Leslar Dengan aksi tentunya cute Yang selalu diperlihatkan Joget bareng berdua di atas panggung Masya Allah banget ya Bersyukur nih adalah kesayangan kita menyuguhkan kebahagiaan malam hari ini tahun ini pun juga kembali oleh akun Leslie official kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan ya Wow opening dangdut Akademi 5 guys yuk merapat tuh persahabat ya jangan sampai lupa nih jangan ketinggalan persahabatnya kalian harus nonton acara di malam hari ini di kolom komentar pun tentunya banyak sekali tanggapan salah satunya dari akun M.Y.S.R.I.1173 mengatakan Gelis dede ganteng Papa Bi, tuh persahabat ya penampilan Leslar Ini emang keren banget malam hari ini Kita lihat juga jawaban dari Lesli Bilarad Oficial, bukan main Mata tertuju ke Abang Bi Ganteng banget, babe, katanya tuh Masya Allah, Papa Bilar emang ganteng Dan Bunda Lesli pun begitu sangat Cantik malam hari ini kita masih menunggu cedera terbaru hingga kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik dan kabar menarik, bahagia dari Leslar. Tentunya ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar berkomentar? Mengucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.